Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang lagi di channel youtube saya dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini. Oke okay guys jadi di video kali ini saya akan share lagi ke kalian tentang cara menurunkan berat badan dengan sangat cepat. Nah untuk kalian yang penasaran simak videonya sampai selesai guys siapa sih yang tidak ingin memiliki berat badan yang ideal Siapa sih yang tidak ingin memiliki penampilan yang menarik? Nah, di sini saya memiliki cara yang benar-benar ampuh untuk menurunkan berat badan. Jika kalian sudah tidak senang lagi dengan berat badan kalian, karena terlalu gemuk, kalian bisa coba cara ini. Pertama, bahan yang kita gunakan yaitu air hangat. Nah, ini adalah bahannya: air hangat. Kedua, perasan jeruk nipis siapa sih yang tidak kenal dengan jeruk nipis? Jeruk nipis ini benar-benar ampuh dalam menurunkan berat badan. Nah, cara pembuatannya, kalian tinggal campurkan perasan jeruk nipis ini. Campurkan wow, ini semuanya satu sendok jeruk nipis dan satu gelas air hangat. Wow, wow ini pentas kita ini guys, jika kalian benar -benar sudah bosan dengan berat badan kalian, kalian bisa menggunakan cara ini karena ini adalah salah satu cara terbaik untuk menurunkan berat badan, Nah, biar penipis, dicampur air hangat, biar rasanya lebih manis, tambahkan madu, terserah madu apa, madu tj, madu asli, madu murni sembarang, setelah itu aduk aduk biar larut ini guys, oh my God, mantap karena saya enggak gemuk, jadi saya praktekan saja, bismillah mantap sekali ini ini bisa kalian konsumsi 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi belum beraktivitas. sumpah enak sekali guys ini juga sangat bagus untuk kesehatan, karena di Jeruk nipis itu sangat banyak mengandung vitamin C Jadi selain untuk menurunkan berat badan Bisa juga membuat kulit kita lebih cantik dan lebih jelas Nah, jika kalian sudah tidak sabar lagi Silahkan gunakan cara ini Konsumsi sebanyak dua kali sehari Atau satu kali saja sehari setiap malam sebelum tidur Oke? Okay? Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tadah, semoga berhasil ya menurut kameran-murannya.